Ya selamat pagi kita akan body stretching ya kayak yoga. Selama body stretching bernafasnya namanya tekniknya water breathing tarik dan buang jumlahnya sama. Nah harus belajar makin lama bisa nafas panjang karena gerakannya akan pelan pelan dan ada satu gerakan di mana itu tarik lalu dibuang ya jadi bernafasnya water breathing mulutnya ditutup kalau bisa tersenyum tersenyum supaya nafasnya bisa panjang maka mulutnya ditutup tarik hidung buang hidung ya mulut tersenyum nafasnya akan lebih panjang nah hari ini kita kompilasi pembina apa gerakan-gerakan yang ada di e, matras ya yang tidak kuat e, jangan dipaksakan ya karena pola hidup sehat tentang umurnya cukup banget dari yang umur 30-an sampai bahkan ada yang 83 tahun masih ikut, maka gerakan yang enggak bisa jangan dipaksakan. Demikian juga yang ada cedera, ya sakit, operasi, patah tulang, maka tentu gerakan-gerakan tertentu tidak harus kita akan itu. Oke. Kita akan saya akan terangkan dulu semua gerakannya, baru saya itu nanti kita mulai tanpa aba-aba. Aba-abanya aba hanya jadi gitu ya. Yang pertama kita adalah tarik badan. Jadi nanti tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh ini tarik nafas terus, tangan temukan di atas, masih tarik nafas badan ditarik sekuat mungkin ke belakang sehingga kita badannya merasa ditarik, ya. Itu kita tarik, lalu buang nafas kembali. Tangannya pelan-pelan, kalau mau matanya ditutup, seperti orang menari, buangnya pelan-pelan sepanjang sama dengan nariknya. Maka nanti tiap orang berikutnya beda-beda, ya. <tuh> bisa delapan sepuluh detik, bagus pelan-pelan uh, tarik dan buangnya. Setelah itu kita gerakan angkat kaki ya jadi gampang sekali kita coba tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan lalu buang nafas tuh 2, tiga empat 5, 6, tujuh delapan nanti kemudian aja ganti gerakan mengangkat kaki gitu ya maka kita gerakan ini ganti gantian ya habis kaki kiri kaki kanan yang punya loose band mau dipasang talinya juga boleh kalau enggak ya kita tarik sampai nanti kita ini bisa beri bisa 90 derajat ya sekuatnya aja sebisanya turunkannya lagi pelan-pelan yang kedua setelah gerakan angkat kaki kita ganti serupa tangannya direntangkan ke samping nanti saya bilang angkat kaki dan turun menyilang turun menyilang jadi kita angkat kaki satu dua tiga empat kalau yang diangkat kaki kanan Maka nanti turunnya ke arah kiri Nah ini kita tarik nafas sampai bentuk Kayak tadi yang pertama cuma turunnya tidak ke bawah Tapi angkat kaki turun ke samping Jadi ab abah-abahnya saya berikannya Angkat kaki, gerakan angkat kaki turun ke samping Kaki kanan maka turunnya ke samping kiri Itu buang nafas Kalau nanti angkat kaki kiri Buangnya ke arah kanan kalau bisa ini ke arah ininya lurus tangannya ininya ke arah tangan. Tapi kalau enggak enggak apa-apa ya. Jadi yang misalnya perutnya belum kempes ya, kaki ini enggak bisa ke arah tangan ya begini aja ya cuma ke samping. Tapi ini tangan tetap melihat ke atas. Jadi kita stress dan diputer jadi uh, tulang belakang di sekitar pinggang ya. Ini buang nafas ya. Metode yang lain dalam posisi seperti ini tahan 15 detik. Berarti, tarik nafas, buang nafas, lalu balik. Tapi sekarang kita enggak ya kita hanya tarik nafas, lalu buang nafas. Kalau saya ke arah saya sudah bisa tangan saya ketemu ya. Nah ini buang nafas, tarik nafas lagi, angkat kakaknya, tarik nafas, buang nafas, kakinya diturunkan. Jadi, nanti saya tambah abalnya adalah Angkat kaki buang samping. Berarti kita gerakan ini. Lalu kita gerakan yang disebut dengan gerakan segitiga. Tangan di samping pinggang nanti aba-aba, gerakan segitiga, maka kaki kita tekuk. Kira-kira ujung jari bisa ketemu tumit. Ya. Tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sepanjang mungkin waktu tarik nafas Maka pantatnya pinggulnya diangkat Setinggi mungkin bisa diangkat Sampai nafasnya habis Buang nafas Turunkannya pelan-pelan Jadi semuanya serba Pelan-pelan Ini kita sebut posisi Segitiga ya. Berikutnya lagi adalah Posisi sepeda Masih semuanya dalam kondisi Posisi kita nancur ke atas Berbaring ke atas kita posisi sepeda ya. posisi sepeda tangan kita taruh di belakang kepala tarik nafas kaki kiri ketemu dengan kaki tangan kanan kalau kaki kanan ketemu kaki kiri buang nafas nanti ganti sebaliknya tarik nafas buang nafas semuanya pelan-pelan semampu mungkin sesuai dengan panjangnya nafas dan kemampuan gerakan ya. kalau mau mulai body stretching boleh kakinya kalau mau di lemas ya supaya tidak uh, keram ya. posisi berikutnya lagi adalah peluk atau saya sering disebut kita pijat punggung ya. kalau kita posisi pijat punggung maka kita peluk kaki kita anggap saja itu guling atau kekasih, peluk dengan cinta Gulingkan kiri kanan, atur tinggi kepala untuk merasakan bedanya ruas tulang belakang mana yang di picek. boleh beberapa waktu, ya. Kepalanya tingginya tinggi rendahnya diatur. Tapi penuh. E, tarik nafasnya pelan pelan, buangnya terus pelan pelan sepanjang kita body e, stretching. Ya. Nah ini mengakhiri posisi kita adem ke atas lalu ganti posisi adep ke bawah ya, kita tidur sempurna tangan terlentang posisi tidur tangan terlentang sama dengan angkat kaki jatuhkan ke samping kalau kepala kita menghadap ke kiri, kepala kita menghadap ke kiri, maka kaki kiri yang diangkat, lalu kaki buang ke samping. Yang lebih kuat lagi nanti lama-lama buang sampingnya ini kakinya ke arah telapak tangan. Hati-hati untuk gejala kayak kram, ya nanti kaki boleh diputer-puter dulu, ya sebelum memulai gerakan kalau kita mau pindah kaki kanan maka kepala pindah menghadap sebaliknya ke kanan juga kaki diangkat, ini tarik nafas tarik nafas, tarik nafas buang nafas, kaki ditaruh ke samping jadi sama sama kita posisi akur. Sudah ini buang nafas, tarik nafas kembali diangkat Buang nafas, pelan-pelan, kaki diturunkan, kepala ganti posisi, ganti kaki sebelahnya. Sedangkan berikutnya adalah kita posisi tidur, ya jelasnya bareng-bareng, sekaligus keempat, nanti kita mulai tanpa menjelaskan, kita praktek, posisi spin, kayak patung spin. Jadi ada apa-apanya, abah pindah patung spin, maka kita posisi seperti patung spring tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas pelan pelan. habis dari posisi patung spring kita ganti posisi kucing posisi kucing maka kita posisi seperti binatang kaki empat ya eee, tangan ya selebar bahu kaki buka sedikit tarik nafas, maka kepala ke depan buang nafas, maka kepala ke dalam punggung ditekuk ke atas terus ditonjok, menengkung itu buang nafas, kepala lihat ke dalam, ke bawah, ke belakang, ke bawah tarik nafas, maka pelan-pelan semuanya pelan-pelan, kepala ke depan lagi ini gerakan putih Selesai gerakan kucing, kita akan sambung. Jadi, ya, kita akan sambung terus, gitu ya, selama 15 belas menit. Kita gerakan seperti sepeda kembali, tapi kita posisi seperti ini. Jadi, kita tarik badan kita, kalau tangan kiri, angkat, maka kaki tarik ke belakang. Ya, mungkin enaknya nanti saya sebut ini posisi ya, tarik dan tendang, ya tarik tangan ke depan, tendang kaki ke belakang, kakinya terakhirnya posisi lurus, ya posisi lurus bisa dilihat ya di kaki saya otot-ototnya mulai terbentuk, berengkol baru kalau tidak dikontraksi ya biasa saja lurus kayaknya. Tarik nafas, tarik tangan, tarik kaki, kaki diluruskan tarik itu jadi tarik, lalu buang nafas pelan-pelan semuanya pelan-pelan ada kuat yang buangnya pelan, ada yang buangnya nggak bisa panjang, ya bisa mungkin, ganti lagi sebelahnya ya. setelah posisi tarik dan tendang, kita ganti posisi namanya ya kita posisi tarik angkat kaki dan tangan ya, sebetulnya tarik ganti posisi angkat kaki dan tangan, maka kaki dan tangan dua-duanya diangkat, ya supaya tidak jatuh. Ini kakinya begini, ya. angkat. Ini tarik nafas, buang nafas, maka diturunkan. Tapi tangan masuk ke kolom masuk ke kolom Nanti saya lihat dari sebaliknya. Buang nafas sampai habis. Waktu tarik nafas, tangannya ditarik. Balik ke posisi. Tarik nafas kasih imbangan, kekuatan tangan sampai habis tariknya, buang nafas nanti di lihat sekarang, tangan saya masuk kolom muter, muter tubuh kita ini puter, ya. ini buang nafas tarik nafas, tangan ditarik dan di sebelahnya lagi ini posisi eh, angkat tangan angkat kaki dan tangan Sampai di sini nanti kita akan istirahat sebentar untuk melemaskan tangan. Biasanya tangan akan capek, kita lemaskan dengan gerakan-gerakan lemas. Ya. Lalu kita masih ada dalam posisi tegur. Nanti terakhir adalah ngeplank. Ya, karena cukup, kalau duduk kita inggung, kalau kita tidur kita ngeplank, kita lemaskan tangan dulu baru ngeplank. Diakhiri dengan relaksasi lagi. Ya. Kita akan mulai. Dan mulainya juga dengan relaksasi bagi angkatan lama yang sudah belajar body scan ya yang baru apa itu body scan kita merasakan tubuh jadi kita tidur terlentang nggak gerak apa-apa diem aja rasakan jempol kaki tumit paha panggul punggung kepala rasakan jari-jari tangan boleh juga waktu body scan digunakan untuk berkata kepada tubuh tubuh lentur ya lemas ya sehat ya Terima kasih tubuh sudah membungkus jiwaku, membungkus badanku. Boleh, boleh juga untuk doa ya. Satu dua menit, dua menit kita lakukan namanya body scanning ya atau doa. Kita mulai, saya nggak aba-aba nafas satu dua tiga, tapi teman-teman bisa sambil melihat. Nanti kan lama-lama kita ingat gerakannya ya dengan sebutan uh, sebutan posisinya. Hmm. Uh, mulai posisi, mulai berdoa, kita mulai ini. Berbisleting posisi tidur, boleh berdoa, kita bisa berstem, I'm all ready. <laughs> . yeah Oh yeah mm. -hmm. Dan tangan di kita angkat e dan buang e. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. yeah mm -hmm. mhm mm mm -hmm. two <sweak> mm <sweak> <sweak> Oke okay, bisa dilanjutkan uh, selesaikan gerakan ini kita pindah posisi segitiga kaki ditekuk jari bentuk atau di samping yang lain posisi segitiga mm yeah <sweak> <sweak> <sweak> <sweak> <sweak> <sweak> Thank mm -hmm. you. Tentu posisi seperti orang bersepeda. Menangkan di bawah kepala, kita sedang mengayuh sepeda. Kita mulai. <SILENCIO> <SILENCIO> Thank mm -hmm. you. Thank you.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 Naga. Oke, kita ganti posisi balik nah balik. balik stretching lagi, angkat kaki, buang ke samping. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you. mm <shrug> mm <shrug> ini ee kucing so um,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 Thank you. Thank oh. you. Oh. perizinan okay. pengamanan okay. okay. bukan wajah tapi hati hati baik muka menarik hati gembira obat yang manjur hati yang setia tidur polos hati yang jujur makmur boleh tekuk kepala hidung eh, bibir ya lalu kelenjar timus pakai wajah berpikir baik berbuat baik Pikiran sehat, badannya sehat Luang, pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran menyes, pikiran menijak baru takut, saya cantik, berani, antusias, pesimis percaya orang lain berkata baik, badan baik berkata benar akan sama dengan perbuatanku, perkataanku akan sama dengan hatiku, pikiranku dan perkataanku sama, perbuatanku dan perkataanku sama, saya akan menghidupi yang saya ajarkan, saya akan mengajarkan apa yang Kalau tepuk pundak kuat-kuat sebelum nanti kita replek. ya Tepuk pundaknya kenceng-kenceng. Apalagi kalau sakit, malah tepuknya lebih kenceng lagi. Ya, Saya, atau mau dengar kata-kata saya juga boleh. Ya, Hidup ini tidak ada yang berat. Karena semuanya sebenarnya tugas yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan yang memberikan, maka Tuhan yang memberi kekuatan. Maka saya akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesanggupanku adalah kesanggupan dari Tuhan. Bahkan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Saya alatnya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua tugas yang tadinya saya anggap sebagai beban, sebagai tugas yang berat, sekarang saya berpikir ini panggilan hidup, ini tugas pelayanan. Karena itu saya akan melakukan semua yang harus saya lakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Baik itu bisnis, pekerjaan sosial, agama, semuanya adalah sama pekerjaan untuk Tuhan. Saya bekerja di kantor seperti bekerja untuk Tuhan. Jujur, antusias, semangat. Saya tidak iri sama orang yang males tapi diberkati Saya tidak iri sama orang yang korupsi Saya punya hidup sendiri, saya punya cara sendiri, saya punya jalan sendiri Dan saya akan menjalani hidup saya dengan nilai-nilai yang saya yakini. Kamu pasti kuat, kamu pasti sehat Rosen solder hilang, pundak pundak pegel hilang Sarah Petipit hilang semuanya Saya sanggup menghidupi hidup ini Karena hidup ini indah, hidup ini mulia, hidup ini bahagia Terima kasih Tuhan untuk panggilan hidup, tujuan hidup yang Tuhan ajarkan, membuat saya sembuh, saya sehat, sembuh sempurna tanpa kamu sehat, tanpa obat. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Uh, nah, saya paling senang dengan eh uh, ini ya. Nah, balik sekarang kita ke posisi tidur, kita ngeplank sekuatnya ya ngeplang ini kita kayak push up tapi tidak bergerak tangannya setengah tiang ya. diangkat lalu berhenti ya. jadi nanti diangkat ya kalau di dalam tangannya boleh nanti kita kakinya begini tangan begini angkat sekuatnya ya masing-masing kekuatannya -masing berbeda saya perlu jelaskan ini ya Kuatnya saja, ya. sekuatnya saja. Kalau perutnya sudah berputar, maka segera eh, berhenti. Ya, biar perutnya kecil, visceral fatnya nya turun, kita mulai. Yang tidak kuat dengan dipaksakan, ya, segera taruh badannya yang kuat. Tuliskan, tarik terus seperti kencang, badan seperti kentang, diselamatkan akan turun. Tapi yang enggak kuat yang dipaksakan, nanti pinggangnya sakit, ya. Oke, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, boleh gerakan-gerakan lembut, boleh body scanning. Ah, laga. Nanti saya jelaskan nafas, laga. Laga. Ambil 1-2 menit untuk berdoa, atau juga body scanning sambil berdoa. Tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan mengucap syukur kepada Ya, kita selesai, nah ini cara bangun dari tidur Ya, kalau habis body setting sendiri, orang nafas sendiri mandiri dari posisi tidur maka bangunnya boleh digerak-gerakkan dulu kakinya apalagi yang ada migren ada vertigo, ada pernah sakit ya. maka kita mulai bangun dengan cara tarik kaki lalu tangan yang satu di bawah kepala, ya kita robohkan kaki, tangan satu depan dada, ambil nafas, lalu tangan dorong, jadi kita bangunnya pakai kekuatan tangan, tangan satu satunya yang angkat kepala, dorong badannya pakai tangan, pinggangnya aman, ya, nah supaya jangan langsung bangun, kalau di tempat tidur atau di sofa boleh lurusin kakinya lagi gerak-gerakin, mau tarik nafas, lega, tarik nafas, lega, ya, baru uh, selesai. Nah. Oke, saya matikan dulu.